Kali tiga tambah sembilan Tiga ya. hmm. hmm. tambah tujuh kurang sembilan Ah, payah Apaan sih, rak? Payah, payah Emang kamu tahu jawabannya? Maaf Nusa, ini temen Rara yang payah. Lagi bete ya? Kok menyeng gitu? Ih, kesel. Rara kesel banget. Rara sebel sama temen Rara. Jangan jujur. Kesel sama siapa, ra Biasanya kan kamu yang selin Menara, minta tolong diajarin melipat kelinci Eh dia dapat nilai bagus Tapi gak bilang, makasih sama Rara Oh, gak bilang makasih Iya Dia malah bilang kelinci kamu jelek ra Padahal hmm. punya dia, kan Rara yang bikin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 bagian dari kebaikan dengan mendukung Musa Official Store jangan lupa di follow ya teman Waalaikumsalam Bismillah Aduh, waduh Pulang-pulang bawa jajanan Ingat, jangan jajan banyak-banyak Nanti sakit yes! <tuh bunyi> Wow <tuh bunyi> Assalamualaikum, masa pulang? Di eh? eh? apaan nih? <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> Astagfirullah, <tuh> kirain apaan? Nanti kamu, rak? kamu kenapa, Bersin bilang alhamdulillah nanti biar didoain terima ya kasih terus kamu jawab lagi ya hari kumuloh wa yuslih balakum gitu oh <tik> kirain kalau bersin itu haji-haji aja bersin juga ada adabnya Ra. Uh, astagfirullah Firullah Kamu demam, Rak Ini nih, akibat jajan kebanyakan Amandel kamu merah Itu namanya Radang oh, Kalau kamu demam, Ya Allah nggak mau disuntik Gak boleh ngomong gitu hmm. Dikasih sakit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 Ya Allah, sembuhkanlah temanku. Rara janji, nggak makan es krim banyak-banyak lagi. <tuk> Bener ya, Rara? Janji, nggak makan es krim banyak-banyak lagi. <tuk> <Hey>. <tuk> hmm, Enak lagi. <tuk> Terima <laughs> kasih <laughs> <laughs> <laughs>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 Ih, eh, enggak jadi deh Pokoknya, semuanya gratis buat Umar <tuh> Masya Allah, Umar makin sayang banget sama kalian <tuh> I love you, Ma. <tuh> I love you, Rara <tuh> I love you, Sa <tuh> Sudah satu surah Masya Allah Kalau gitu Nusa sudah tambah hafalan ya hmm. Rara juga Ma. Oh Rara juga Sudah hafal banyak hadis Alhamdulillah Rara hebat Rara gitu loh hmm. Stop, jangan gerak, jangan gerak, jangan gerak berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, Aku nakal Nusa, anta juga kan nggak sengaja. Nah, Main saya Nusa kan rusak. Nakal. <tis> <tis> <tis> mm. -mm. But, Gini, jangan diulang lagi anta. Kansah. Mm? letak Lah tak dok pola kau janah. Janganlah kamu marah. Eh, mm? niscaya bagimu surga. Gak bisa. Nusa tetap marah Kansa Ayo duduk eh. Gitu dong Itu kan hadiah dari Abah Rokit langka tau eh. Masih marah nih Kansa sekarang tiduran deh Kamu ngapain sih? nyuruh Nusa tidur Masya Allah Nusa wow. Yang dibilang Rara itu hadis Rasul untuk menghindari amarah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 Sama Afin, deh. Nusa tidak mau marah lagi. Uh. Dasar kecil gembur. Usah, doa aja deh. Assalamualaikum. Yuk, jadi bagian dari kebaikan dengan mendukung Musa Official Store. Jangan lupa di follow ya, teman. Hah? Huh? <tuh> sama-sama tapi kalau lagi azan gak boleh berisik bukan malah dia pakai patung iya tahu tuh kamu tahu kalau udah azan tapi kok tetap main iya maaf makanya Allah panggil kita untuk sholat lima kali dalam sehari azan itu ngajakin kita untuk menang melawan hawa nafsu kayak kamu nafsunya pengen main terus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 Ya, karena lupa uh, kali. Sama saya azan, Ra. Azan itu mengajakin orang-orang sholat biar cepet baca ke masjid. Gitu. Hm? <tuh> Hah? Mau sampai kapan ngobrol sendiri di situ?